Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Musa Sahabat Guru PAI. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Miss, nama saya Nur Aini, waduh dari korespondensi sekolah Selatan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali yang dimana eh, kegiatan ini bisa terlaksana yakni Kajian virtual belajar dengan tema pelajar masa ini adalah pelajar adalah penempat kedepan jadi sudah kita ketahui bersama luasannya kita adalah seorang pelajar yang pada saat ini menempuh pendidikan di sebuah lembaga yang dinamakan sekolah baik di tingkat SD SMP SMA atau bahkan ada yang sudah kuliah jadi Maksudnya, pelajar itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar dan menikmati apa yang telah kita lihatkan dari awal. Karena kita semua adalah calon-calon generasi kita, yang akan melanjutkan ke dalam bahasa berapa paparan dari gambar ini pola fotosis asam grafen contoh sebelum saya mempersilakan untuk uh, lanjut ke pemantik di sini Pak start ada sedikitnya jawab selamati di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <coughs> Alhamdulillah. Ya, oke, okay, baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad alihi wa nama ba'dah Pertama-tama Mari kita senantiasa Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pencipta Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha pengasih Mengasihi seluruh alam semesta termasuk kita ini Atas karena kasihnya atas karena sayangnya sehingga kita diberi nikmat karunia yang pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bersua meskipun dalam e, virtual ya. Kemudian salam dan salawat semoga tercurah untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik e, Adan aku sekalian apa kabar di sore hari ini, petang hari ini, sehat ya Semoga kita semua dicurahkan Allah kesehatan Mengikuti kegiatan eh, kajian pelajar, ya kajian pelajar virtual eh, Tentu saya mengapresiasi eh, kegiatan ini sebagai sebuah ...hal yang sangat positif. Kajian virtual yang diprakarsai oleh... ...organisasi siswa Intra sekolah ...SMK Negeri 4 Janeponto... ...ini sangat bagus sekali... ...untuk memberikan wawasan... ...memberikan pengetahuan kepada kita semua. Kali ini... ...OSIS SMK Negeri 4 Janeponto mengangkat tema... Pelajaran masa kini, mas, apa namanya? Penentu masa depan, ya. E, tema ini diangkat e, cukup umum, e, merupakan sebuah e, inspirasi bagi kita, apalagi buat anak-anakku sekalian yang masih sementara proses belajar di bangku sekolah. E, kalau kita menyimak dan menelaah tema ini, eh, ada beberapa variabel, ya, variabel eh, pelaku dan masa serta ruang. Ya. Jadi, eh, yang namanya manusia, kita tidak pernah terlepas dari ruang dan waktu. Ruang adalah... Tempat dimana kita berada Sementara waktu adalah Masa eh, Dimana kita berada ya, Pada waktu kapan kita berada Itu Sehingga dapat kita bahasakan begini Setiap generasi Ada Pelakunya Dan Dan setiap pelaku ada masanya Ya, ada masanya uh, Usia kalian, usia pelajar, usia remaja Itu adalah milik kalian Ya, milik kalian Hari ini di dunia pelajar itu adalah milik kalian Karena saya, kami yang seangkatan itu sudah pernah kami alami di masa kami juga masih pelajar Dan itu masa kami Itu generasi kami Itu adalah e, kami pelakunya Tentu setiap waktu Setiap masa berbeda-beda Nuansanya Masing-masing punya karakteristik yang berbeda Perkembangan zaman waktu saya masih pelajar Itu beda sangat jauh Dengan e, saat sekarang ini kami dulu belum ada handphone Kendaraan saja masih menggunakan sepeda Baru dihitung jari orang yang punya kendaraan bermotor Ke sekolah dalam jarak eh, 5 kilo itu masih kita tempuh dengan berjalan kaki Hari gini pelajar-pelajar para peserta didik Mau ke kantor saja dari kelasnya mesti harus naik motor <laughs> ya, apalagi dari rumah ke sekolah itu pasti menggunakan motor saya salut dengan siswa yang sama dengan kalian yang saya melihat hari-hari jalan kaki dari rumah ke sekolah saya sangat salut sekali itu dan saya apresiasi sekali dia adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dan menampakkan kesungguhannya dengan jalan kaki ke sekolah jaraknya meskipun lebih dari 500 meter hampir satu kiloan Ya, baik anakku -anak sekalian, eh, hari ini di generasi pelajar itu adalah milik kalian, kalian yang punya Ingat, kalian tidak akan tinggal di masa itu, kalian tidak akan bertahan di masa itu Waktu ini terus berjalan, waktu ini terus berputar, dimana? Ketika saatnya tiba, usia kalian lanjut, maka kalian jangan lagi anggap dirinya sebagai seorang yang duduk di bangku sekolah. Ah, sekarang yang kita bahas adalah pelajar hari ini, itu adalah penentu masa depan. Saya sepakat. Hanya saja, bahasa pelajar, istilah pelajar, kita ingin... Uh, interpretasi terlebih dahulu Ingin kita telaah terlebih dahulu Kita cari maknanya apa itu pelajar Pelajar kalau kita uh, Teliti Simak baik-baik Dari segi uh, Bahasanya Pelajar Berasal dari kata ajar Diberikan uh, Imbuhan Awalan pe yang berarti bahwa pelaku orang yang belajar Ajar adalah kata kerja Yang ketika dilaksanakan Diawali dengan awalan kata berbelajar Karena dia dia diawali dengan huruf R eh, Ajar Huruf vokal, huruf hidup A Konsonan A maka Ketika diberi awalan e, aktivitas, kegiatan, be, biasanya kita gunakan ber, akhirnya melarut me, dalam e, konsonan A yang ada tadi, itu ajar, itu menjadi belajar. Belajar adalah aktivitasnya. Pelajar adalah orang yang be, belajar. Orang yang e, melakukan e, proses ajar, gitu. Sehingga pelajar dapat diartikan dengan orang yang aktivitas kesehariannya fokus kegiatannya adalah belajar. Makanya, siswa itu disebut dengan pelajar. Mahasiswa juga disebut dengan pelajar. Jadi, pelajar itu bukan hanya orang yang duduk di bangku sekolah seperti SD. SMP, SMA, SMK, bahkan orang yang duduk di bangku kuliah pun disebut dengan pelajar. Kalau kita memahami, pelajar itu adalah orang yang sedang menjalani kegiatan utama sebagai orang yang belajar. Aktivitasnya adalah belajar. Olehnya itu, anak-anakku sekalian, menjadi pelajar. Secara uh, Substansial Itu adalah Semua manusia pada umumnya Karena Kita ini terlahir dari Proses pembelajaran Proses belajar Kelahiran kita mulai dari kecil Mulai mulai dari proses Sampai kita lahir Di dunia ini sampai pun kita akan eh uh, ke liang lahat, itu adalah sebuah proses. Semuanya adalah proses. Proses belajar. Karenanya, saya juga, eh apa namanya, senang kalau dikatakan pelajar. Karena saya saat ini masih belajar. Meskipun, dalam istilah keseharian kita di sekolah, saya ini adalah guru. Ya kan? Saya ini adalah guru. Tetapi, kalian jangan berpikir bahwa, Guru itu sudah tidak belajar lagi. Tidak sama sekali. Guru itu juga harus belajar. Karena belajar adalah aktivitas yang niscaya harus dilakukan oleh semua orang. Kapan orang tidak belajar, maka dia tidak akan punya masa depan. Masa depan yang saya maksud adalah hari esok. Lusa, pekan depan, atau bahkan minggu depan. Atau bahkan sekalipun. Eh, kehidupan depan, kehidupan yang akan datang Yaitu di akhirat nanti Itu adalah tujuan kita Sehingga untuk kesejahteraan Masa depan yang akan kita tempuh Apakah masa depan yang kita maksud adalah masa depan Di dunia ini Atau bahkan pun masa depan di akhirat nanti Itu harus dilalui dengan proses belajar Karenanya menjadi pelajar itu penting Karenanya pelajar itu adalah sebuah keniscayaan Siapa yang tidak belajar Maka yakinlah dia tidak akan memiliki masa depan Baik anakku -anak sekalian Pelajar hari ini adalah penentu masa depan Apa yang dia tentukan? Dia akan menentukan dirinya sendiri Dia akan menentukan orang yang hidup bersama dengan dirinya Dalam hal ini keluarga mungkin atau menentukan bahkan menentukan dunia ya apalagi bangsa agama segala-galanya ya itulah makanya Rasulullah saw dalam ajaran agama kita mewajibkan bagi setiap pribadi muslim untuk belajar menuntut ilmu jadi pelajar itu adalah penuntut ilmu penuntut ilmu jadi kita semua adalah penuntut Bukan penuntut umum ya Ya beda penuntut umum Kita ini penuntut ilmu Ilmu yang kita tuntut Ilmu yang kita cari Ilmu yang kita uh, telusuri Sampai sejalan dengan. Untuk apa ilmu itu? Untuk diri kita Untuk kehidupan kita Di masa yang akan datang Karena apa? Ilmu itu Sangat penting Ya sangat penting sebagaimana pesan oleh uh, orang tua kita. Uh, man dunia bil ilmi, Wa man al akhirah bil ilmi, wa man bil ilmi. Ya, ini hadis ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan Dunia ini Maka harus dengan ilmu Dia akan peroleh dunia ini dengan ilmu Barang siapa yang menginginkan Kehidupan, kebahagiaan hidup Di akhirat, maka harus dengan ilmu Pun juga Barang siapa yang menginginkan Kebahagiaan kedua-duanya Dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu Jadi ilmu itu sangat penting Karena aku sekalian Apakah target kita yang eh uh, pendek atau target kita yang panjang yang jauh ke depannya itu semuanya dengan ilmu. Kenapa bisa begitu? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan modal dasar yang disebut dengan akal. Akal itu yang dimiliki oleh manusia hanya bisa dapat berfungsi Dapat maksimal Kalau dengan ilmu Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan apa? Ilmu apa yang penting? Tentu ilmu tentang kehidupan Ilmu tentang bagaimana Menjalani kehidupan Supaya aman, tentram, sejahtera, dan bahagia nah, Ilmu apa itu? Ilmu tentang manusia itu sendiri Ilmu tentang Mengenali diri kita manusia Ya Ilmu kita bagaimana mengenali diri kita Apa Ilmunya Supaya kita bisa mengenali diri kita Tiada lain adalah Ilmu agama kita sendiri Kenapa Karena agama mengatur Kehidupan manusia Agama Membicarakan tentang keselamatan manusia, agama e, menceritakan bagaimana manusia-manusia yang e, berhasil, contoh-contoh telah dikemukakan dalam Al-Quran, ya, sebagai kitab yang kita percayai, yang kita yakini tidak ada keraguan di dalamnya, manusia-manusia yang selamat. Selamat dunia dan selamat akhirat itu sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan itulah ilmu agama. Kalau kita mau selamat, pelajari dulu agama sebagai dasar modal dalam diri kita, tentu ilmu tentang manusia dulu. Kalau kita berbicara tentang manusia, kalau kita sudah mengetahui mengenali manusia, maka insya Allah kita akan mengenali Tuhan kita. Siapa yang menciptakan manusia? Kalau kita sudah tahu seluk-beluk manusia, maka yakinlah kita akan mampu eksis hidup di dunia ini, dan juga kita akan eksis hidup di akhirat. Olehnya itu, kita perlu belajar, kita perlu mengkaji diri kita. Kita ini sebenarnya siapa, ya, dan hendak kemana kita nanti. Saat ini kita ingin, kalau kita ingin memetakan lagi lebih sempit, lebih rinci lagi, lebih fokus lagi tentang pelajar usia pelajar. Usia pelajar itu kan mulai dari usia dikategorikan ya, kategorikan usia pelajar itu. 6 tahun di SD Tambah 6 tahun berarti 12 tahun Ya, dari di usia 12 tahun Kira-kira ya Kira-kira Itu mereka sudah oh, akil balik ya, Usia 12 tahun Kalau dalam eh, Apa namanya Pembelajaran yang diberikan oleh Rasulullah eh, 7 tahun itu 7 tahun itu Anak-anak sudah bisa diajarkan agama jadi Rasulullah berpesan, ajarlah anakmu di usia 7 tahun. Ketika dia berusia 10 tahun, disuruh salat tidak mau, maka pukullah. 10 tahun. فَضْرِبُهُ إِذَا عَشَرَ سِنِينَ Jadi, usia 10 tahun sampai 2, 19 tahun, 19 tahun itu usia pelajar. Makanya, makanya, di usia itu di dalam hukum negara kita dilarang sama sekali eh, anak yang berusia eh, sekian itu untuk menikah. Kenapa? Karena dia masih proses belajar, belum bisa menikah, belum dibenarkan untuk menikah. Kenapa? Karena toh juga nanti menikah dia pasti kecekcok keluarganya, tidak belum mampu, belum mampu secara fisik dan psikis, psikologi di usia itu. Karena kenapa usia itu khusus memang paling matang-matangnya untuk belajar, usia belajar. Makanya belajarlah kalian. Karena yang menentukan nasib kalian sendiri adalah kalian sendiri. Kalau kalian bersungguh-sungguh di usia itu, maka insyaallah nanti melewati usia itu, kalian akan mulai rasakan manfaatnya. Oke, okay, baik. Itu terkait masih itu itu secara umum ya, variabel Penentu masa depan Adalah mereka yang Belajar hari ini Ah, Karena Tugas utama kalian Usia kalian itu Usia pelajar sehingga uh, Tugas pokok Pekerjaan utama kalian adalah Belajar Kita harus paham dulu Yang namanya tugas pokok Yang namanya tugas utama Itu adalah Sehari-harinya, waktu kita dihabiskan hanya belajar saja. Sekarang saya mau kasih lihat dulu. Orang yang tugas pokoknya guru, apa yang mereka lakukan? Yang lebih banyak dihabiskan waktunya adalah untuk tugas pokoknya sebagai guru. Sekarang, tugas kalian adalah pelajar. Berarti tugas utama kalian adalah belajar. Hitung, waktu dalam sehari berapa? 24 jam kan? 24 jam. Yang namanya tugas, pokok, tugas utama, pekerjaan utama, aktivitas utama, belajar. Berarti di waktu 12 jam ini kita harus petakan. Yang mana porsi paling banyak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya saya ini pelajar. Lalu ternyata porsi kegiatan. Aktivitas proses belajar-mengajar yang dia lakukan dalam sehari sangat kecil. Maka itu bohong. Itu tidak benar itu. Dia katakan dirinya pelajar. Sementara waktu yang dia curahkan, dia habiskan. Dengan belajar itu hanya satu jam misalnya. Itu salah. Salah besar. 24 jam. Coba kita buat manajemen waktu dulu. Kita mulai dari pukul... 00 dulu ya. Kita hitung. Pukul 00. Apa yang kita lakukan di pukul 00? Umumnya orang istirahat. Sampai pukul 5. Berarti 5 jam. Kalau eh, jam 1 2 3 4 sampai pukul 5 kita istirahat. Berarti sudah 5 jam istirahatnya. Ya. Pukul 5 harus digunakan waktu kita untuk belajar. Mulai dari pukul 5, kita sudah harus gunakan waktu kita untuk belajar. Belajar apa? Pada saat kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Mengulang hafalan. Apa hafalan ke, Hafalan tak? <tuh -tuh> Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusyur. Itu kan hafalan. Sekaligus mengaplikasikan doa kita. Mengingat Allah. Ketika kita bangun tidur, itu kita sudah mulai harus belajar. Jadi belajar itu jangan dipahami bahwa ada guru, ada siswa. Tidak, itu salah besar. Belajar itu, biar kita sendiri itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih besar manfaatnya gunanya dan lebih membekas kalau kita lakukan sendiri itu belajar. Jadi kegiatan belajar itu tidak mesti harus ada guru, bos. ya, Tidak mesti harus ada jamnya, tidak mesti harus ada buku, tidak mesti harus ada pulpen. Ada orang yang mengasumsikan hari ini belajar itu harus ada pulpen, ada buku, ada guru. Kalau tidak ada guru tidak belajar. Itu salah besar. Dan ini yang saya lihat kebanyakan siswa yang mengatakan dirinya pelajar kalau tidak ada guru tidak belajar Tommy. Padahal itu salah besar. Belajar itu di mana dan kapan pun perlu kita lakukan. Nah itu contoh ya, contoh. Bahwa ketika pukul 5.00 kita bangun tidur, kita melakukan belajar. Apa pelajaran yang kita lakukan? E, mengingat Allah, berdoa, mengulang-ulang hafalan, sholat, eh, berapa memang itu eh, proses belajar yang kita lakukan ketika bangun tidur? Apa yang kita paling pertama kita lakukan? Coba, ketika kita bangun tidur, yang kita lakukan pertama apa? Ada orang yang ketika bangun tidur Yang pertama dia lihat adalah handphonenya <laughs> Iya kan? Kenapa? Dia update informasi, update status Update apa dan lain sebagainya Handphone Ini hari ini ya Hari ini itu yang dilakukan oleh pelajar Bukan hanya pelajar Orang tua sebagian pun itu yang dia lakukan Handphone yang paling pertama Yang dia interaksi Bukannya mengingat Allah Padahal Allah tidak boleh kita lupa Sedetik pun Ya, kita harus senantiasa berzikir dengan mengingat Allah Harusnya ketika kita bangun tidur yang paling pertama yang kita lakukan adalah zikrullah Apa zikrullah yang kita lakukan? wa <tik pişar myself> <tik outro> <tik getanik> Jadi mulai pukul 5 sejak kita bangun tidur Sampai kita pun berangkat ke sekolah harus ada dalam ingatan kita ada dalam benak kita bahwa kita ini dalam proses belajar pelajari kehidupan kita dipelajari bahkan ketika kita berangkat dari rumah ya mau pakaian berangkat dari rumah salaman itu belajar jadi internalisasi dulu itu belajar itu ke dalam begitu jadi tidak ada aktivitas sedikit pun yang dilakukan oleh seorang pelajar yang bukan pelajaran ingat ya apapun yang dilakukan oleh seorang pelajar itu semua adalah proses belajar tidak ada sedetik pun aktivitas bahkan helaan nafas kita sekalipun kedipan mata kita sekalipun itu adalah sebuah proses pembelajaran ya apatah lagi kalau kita berinteraksi dengan kawan kita Menyapa teman kita Senyum yang kita tebarkan Pesona yang kita tebarkan Di lingkungan sekolah itu pun Adalah bagian dari belajar Sehingga kita ketika kita berperilaku eh, positif Ada perilaku yang kita perlihatkan kepada teman kita Lalu teman kita itu cemberut misalnya Berarti kita harus belajar Apakah ini tidak disenangi oleh kawan kita ataukah ada faktor lain yang membuat dia cemberut Itu juga harus dipelajari ya, Kenapa kita harus berteman dengan banyak orang Untuk bisa belajar karakter orang Bahwa setiap orang punya karakter yang berbeda Perlakuannya pun harus berbeda Kita jangan menyamakan diri kita dengan orang lain Ada sih memang unsur-unsur aspek-aspek persamaannya tetapi tidak semuanya sama mungkin jenis kelamin sama yang perempuan dengan perempuan tapi apakah seleranya sama? tentu dimungkinkan berbeda ada sih yang punya hobi sama tetapi apakah dengan orang yang sama hobinya lalu sama juga minatnya? belum tentu kecenderungannya sama? belum tentu ada orang yang suka warna pink rata-rata perempuan suka warna pink tapi apakah semua perempuan suka warna pink? Kan tidak. Ada juga yang cenderung ke warna biru. Ah perbedaan itu semua adalah sebuah keniscayaan Perbedaan itu semua adalah sudah takdir Allah bahwa semua orang berbeda. Ya. Nah, sekarang ikhtiar kita adalah menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Ya. Mengorganisir perbedaan itu Memanage perbedaan itu Mengatur perbedaan itu Sehingga itu menjadi sebuah kekuatan Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Ya kan? Kita satukan perbedaan itu Akhirnya menjadilah kuat Menjadilah indah Menjadilah sempurna Orang yang suka warna pink tidak mesti harus mencari orang yang samanya warna pink kesukaannya Karena kapan menjadi pelangi Kalau semuanya warna pink ya kan? Tidak akan pernah jadi pelangi yang indah dipandang mata warna-warninya Kalau semuanya monoton, semua warna pink Tidak bisa Karenanya Berbagai warna disatukan tetapi penyatuannya diatur sedemikian rupa Akhirnya menjadi sebuah kekuatan Sebuah keindahan Sebuah kesempurnaan Ah, gitu adonan aku sekalian Sebagai ilustrasi ya Sebagai ilustrasi bahwa uh, kalian Masa-masa belajar Usia-usia pelajar seperti yang kalian rasakan hari ini Itu menentukan masa depan Karenanya, habiskan waktu kita, curahkan seluruh potensi, explore apa yang ada di dalam diri kalian untuk bisa menentukan di masa yang akan datang. Ingat, sebagaimana apa yang sering saya sampaikan, bahwa untuk mengungkap, mengangkat uh, potensi yang kalian miliki itu harus digali. Kalian tahu emas? kalian tahu Intan berlian apakah emas Intan berlian itu diambil di dataran yang apa namanya di tanah yang yang yang apa namanya yang paling atas tidak itu harus digali tidak tersimpan di tempat yang umum ya tidak mudah didapatkan itu Intan berlian ya Permata itu mesti digali bahkan ada permata yang hanya diperoleh ketika batu besar itu dihancurkan Lalu kemudian di dalamnya di dalam batu itu euh, baru ditemukan itu permata ya? Jadi manusia seorang pelajar kalau mau jadi permata Mau jadi intan mau jadi berlian Maka dia harus gali potensinya dia harus gali bakat minatnya. Apa sesungguhnya ada dalam dirinya. ah itu hanya bisa keluar. Potensi yang kalian miliki, kemampuan yang kalian e, punyai itu hanya bisa keluar kalau digali terus. Bagaimana caranya menggali? Belajar, belajar, dan belajar. Dipaksa. Curahkan seluruh waktu. ya curah, Curahkan seluruh waktu sebagai seorang pelajar, untuk banyak belajar, banyak membaca, banyak menggali informasi. Karena ini, ya otak kita lebih cerdas, lebih jenius ketimbang komputer sesungguhnya. Kenapa? Karena otak manusia inilah yang bikin komputer, yang bikin memori, yang bikin uh, sistem. Berarti kita jauh lebih cerdas. Nah, untuk merawat Memfungsikan kecerdasan kita harus mencurahkan Potensi kita mencurahkan waktu kita Untuk belajar terus Jadi waktu kita yang 24 jam Jangan habis begitu saja Dengan santai Dengan hal-hal yang tidak berguna Hal-hal yang tidak bermanfaat Hal-hal yang sia-sia Tetapi habiskanlah waktu kita yang 24 jam itu yang bermanfaat, jangan ada satu waktu, sedetik pun terlewat begitu saja tanpa belajar Karena tidur sekalipun itu adalah bagian dari belajar Ingat, tidur sekalipun seharusnya dan seyogianya Kalau betul-betul kita ini adalah pelajar Maka tidur kita pun seharusnya menjadi sebuah proses belajar dalam diri kita Akhirnya anak-anakku sekalian Saya ingin menyampaikan Bahwa Kalau kita ingin menjadi penentu Masa depan Maka hari ini kita tentukan nasib kita Hari ini Di usia kalian Kalian tentukan Berhasil tidaknya di masa yang akan datang Kalau hari ini Kalian tidak putuskan Kalian tidak tetapkan Bahwa Hari anda 24 jam tidak, kalian gunakan untuk belajar ya, maka yakinlah kelak suatu saat nanti kalian akan menyesal dan tidak menjadi penentu dalam e, generasi itu, tetapi kalian akan diombang-ambing seperti bui yang ada di lautan. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, dan semoga ini menjadi pemantik betul e, untuk membuka. Uh, ruang diskusi kita pada kesempatan kali ini Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan uh, Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Terima kasih uh, Akhirnya, Pak Ada beberapa pertanyaannya yang dilontarkan dari audiens. Ya, silakan. Siap. Ya, kalau saya pribadi, Pak, bagaimana cara untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang akan kita capai atau kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa untuk melakukannya, Pak? Oh iya, langsung saja saya jawab. Ya Pak, langsung saja. Oh iya. Uh, bagaimana caranya supaya kita bisa meyakinkan diri kita? Uh, Apalagi tadi, bagaimana caranya supaya kita meyakinkan diri bahwa kayak apa yang akan kita tuju itu kita diri. Pak. Oh iya, yeah. bagaimana cara supaya kita bisa meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita tuju itu eh, dapat berhasil, ya, dapat bermanfaat, uh, bisa sukses gitu ya. Jadi, begini Saya ingin menyampaikan satu ayat Dan bukankah Setiap manusia Itu ditentukan dari hasil usaha mereka sendiri Itu kata Allah ya Itu firman Allah Jadi Kita sering mendengar Berulang-ulang baik status maupun informasi Atau katek lain atau apa Statement atau moto Katanya begini e, Tidak ada hasil yang mengkhianati proses Camkan baik-baik itu Artinya apa? Sekecil apapun usaha yang kalian lakukan Itu tidak ada yang sia-sia Semuanya pasti akan membuahkan hasil Entah hasilnya itu akan cepat kita dapatkan? Ataukah hasilnya itu akan agak-agak lama? Mungkin Allah pending dulu dengan ada hikmah di balik itu. Ya, jadi ingat, eh, kalau kita berusaha sekuat tenaga mempersir eh, potensi kita, Mempersir diri kita Untuk belajar Yakinlah tidak akan sia-sia Semuanya pasti akan membuahkan hasil Ini dulu Prinsip ini yang harus kita Tanamkan dalam diri kita Supaya kita bisa yakin Bahwa apapun yang, kali, yang kita lakukan hari ini Besok itu pasti Ada manfaatnya Ada hasilnya akan kita petik nah, Contoh Contoh ya Bagi kaum petani yang umumnya uh, kita uh, rasakan di sekeliling kita Orang yang menanam hari ini Padi misalnya atau ke jagung misalnya Maka ada yang dia tunggu Tergantung dari seberapa modal yang dia gunakan di dalam menanam jagung Contoh ya Orang yang menanam jagung 5 kilo, apakah sama peluang hasil yang akan dicapai dengan orang yang menanam hanya satu kilo? Tentu tidak. Yang peluang besar yang akan didapatkan hasil besar adalah orang yang menanam 5 kilo. Sangat mustahil orang yang menanam 1 kilo hasilnya sama dengan orang yang 5 kilo kalau dia maksimal. Meskipun dia maksimal gimana pun. Itu logikanya. Ya, kita tanamkan logika ini masuk ke dalam diri kita. Apatah lagi dengan orang, seorang petani yang tidak menanam sekalipun. Mau hasil yang banyak. Itu kan mustahil. Ya, itu kan mustahil. Oleh karena itu anak-anak sekalian, orang yang belajar hari ini, orang yang habiskan waktunya hari ini 12 jam untuk belajar, 12 jam untuk belajar, apakah sama? Ya, apakah sama orang yang menghabiskan waktunya hanya satu jam belajar? Pasti beda, pasti beda. Tidak akan mungkin belajar satu jam, hasilnya sama dengan belajar 12 jam. Tidak akan mungkin. Olehnya itu yakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan, eh uh, tidak ada yang sia-sia Sepanjang itu bukan larangan Dalam agama kita Sepanjang itu bukan larangan yang kita lakukan Maka tidak ada yang sia-sia Ya uh, Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita Terkait tentang Ulul albab Orang yang berakal Orang yang menuntut ilmu Inna fi khulbis samawati Wal arudi waktila fil Wal nahari ulil albab. Ya Ala wa -ard. Ma siapa orang yang disebut ulul albab itu siapa yang disebut dalam alquran orang yang kaum terpelajar itu siapa yang disebutkan dalam alquran yang orang berakal itu alladin yang Allah Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Ya Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Berzikrullah, berzikir Pada saat kapan dia berzikir? Kapan saja, setiap waktu Apakah dia lagi berdiri, duduk, berbaring Maka dia tetap mengingat Allah Yazukurun Allah Yang kedua adalah orang yang senantiasa Memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini Kalau kita berpikir Proses berpikir itu kan proses belajar Adakah orang yang berpikir yang tidak didasari dengan belajar? Kan tidak Semua orang yang berpikir itu adalah pasti dilalui dengan proses belajar dulu Tidak ada orang yang mampu berpikir kalau tidak ada wali dengan belajar ya kan? Jadi ciri kedua orang yang berakal itu Orang yang terpelajar itu Kaum pelajar itu adalah Memikirkan apa-apa yang diciptakan Allah ya. Berpikir tentang fisika, kimia, komputer, biologi Itu semua adalah ciptaan Allah yang perlu kita pikirkan Yang kedua ya Waitafakkaruna fi khalkis samawati ar Robbana ma Meyakinkan diri kita Wahai Tuhan Sesungguhnya engkau tidak menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini yang sia-sia ada. Ada Tidak ada yang sia-sia Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini Semuanya pasti ada manfaatnya Sehingga ketika kita mendapatkan nasib ataukah takdir yang berbeda dengan apa yang kita inginkan itu tidak sia-sia itu Yakinlah bahwa ada hikmah balik itu Ada maksud Tuhan yang lebih baik Untuk kita dipersiapkan Sehingga kita diberikan takdir ketentuan Yang di di luar dari apa yang kita inginkan ya, Itu intinya Jadi setidaknya tiga hal ini Anak-anakku sekalian harus kita miliki Sebagai seorang terpelajar Yakinkan diri kita bahwa tidak ada yang sia-sia Ingat Bahwa bisa jadi apa yang kita tidak inginkan, apa yang kita tidak suka, belum tentu itu tidak baik untuk diri kita. Sebaliknya, apa yang kita inginkan sekali, apa yang kita dambakan sekali, apa yang kita rindukan sekali, apa yang sangat kita inginkan, belum tentu itu baik untuk kita. Ya, Jadi, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Karenanya, setelah kita berusaha, tiga ciri itu, maka terakhir yang keempat adalah kita bertawakal kepada Allah Tawakal, serahkan sepenuhnya kepada Allah Kalau kita sudah berusaha, sudah kita curahkan seluruh potensi kita Kita sudah berkorban, kita sudah berjuang, mati-matian Sudah lebih banyak waktu kita habiskan untuk belajar Lalu ternyata hasil yang kita dapatkan adalah Misalnya tidak lulus Tawakal ala Allah Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang sangat baik. Yang disiapkan untuk kita. Tetapi ingat harus dijalani dengan sabar. Dan tetap sholat. Saya itu nanda Andira Putri Ramadhani. Yang saya bisa sampaikan. Untuk meyakinkan diri kita sebagai orang yang terpelajar. Supaya uh, kita bisa lebih bersemangat untuk menentukan masa depan selakan. Yang maksud banyak, Pak. Ada lagi yang lain? Sama dengan itu. cara kita sebagai seorang pelajar sesama pelajar itu e, hati atau mengajaknya kepada hal-hal yang baik bagaimana caranya itu pak karena ketika saya mengajak teman-teman saya yang e, bisa dibilang masih perlu belajar hal-hal yang positif itu sangat sulit pak sangat mendengarkan bagaimana caranya untuk kita kita pelajar Baik. Ya, oke okay, baik. Uh, terlalu bising ya, uh, Nurra Ya, oke okay, baik. Uh, langsung saja karena waktu maghrib sudah masuk ya. <tuh> uh, bagaimana caranya supaya uh, kita bisa mengajak teman-teman kita, Erwin suruh. Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengajak teman-teman kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif Saya kira eh, Yang paling utama yang kita lakukan adalah Kita perbaiki diri dulu Di, Yang pertama yang kita lakukan adalah Benahi diri dulu Sebelum mengajak orang lain Kita ajak diri kita dulu Karena eh, Kalau diri kita belum sepenuhnya Melakukan eh, Kebaikan itu Maka yakinlah Tidak akan bisa terpantul kepada orang lain lihat cermin lihat cermin anggaplah orang lain itu adalah cermin kalau ada uh, ketidaktulusan dalam diri kita maka itu akan terpantul ke dalam diri kita sendiri jadi untuk mengajak orang lain kita yakinkan diri kita dulu ya kita benahi diri kita dulu uh, misalnya gini uh, kita mau mengajak teman kita untuk uh, apa namanya Rajin belajar misalnya ya Rajin belajar Yang kita harus lakukan adalah Diri kita dulu yang harus rajin belajar Kita ajak diri kita dulu rajin belajar Kalau diri kita sudah mampu kita ajak Untuk rajin belajar Maka barulah kita mengajak orang lain Siapapun yang akan kita ajak Maka orang itu pasti akan tergerak Setidaknya Kita cukup saja, menyampaikan saja Yang akan gerakkan dia adalah Allah Jadi bukan kita yang menggerakkan Allah yang akan menggerakkan dia. Sama ketika Rasulullah SAW ingin berdakwah Yang paling pertama dibenahi adalah diri Rasulullah dulu. Bayangkan, apa yang dilakukan Rasulullah sebelum berdakwah keluar? Dia bertahan nus dulu. Dia bertapa dulu. Dia menyendiri dulu. Dia dakwahi dirinya dulu. Setelah dia dakwahi dirinya, barulah dia dakwahi orang lain. Karena kalau kita tidak tulus, menyampai, tulus untuk diri kita dulu, maka. Apa yang kita sampaikan itu kembali ke diri kita. Contoh, kita ajak teman kita untuk rajin belajar, masuk belajar ketika guru oh, ada di di ad, apa pada jam pelajaran. Kalau kita diri kita saja dulu belum mampu kita ajak untuk rajin, tertib masuk belajar, lalu kita mau mengajak orang lain, maka yakin akan kembali ke diri kita. Ah, itu kamu saja tidak bisa tertib, bagaimana mau menertibkan orang lain? Kan begitu. Jadi, saya kira itu ya. Uh, Kunci untuk bisa mengajak orang lain adalah, ada diri, diri kita dulu. Jadi, sepenuhnya, seutuhnya, kita benahi diri kita dulu, kita ajak diri kita dulu, baru kita mengajak orang lain. Maksud saya, uh, inti, substansi yang, yang saya maksudkan, ajak diri kita dulu adalah, sepenuhnya diri kita dulu yang melakukannya, sepenuhnya, Uh, se Seutuhnya diri kita dulu, jangan hanya sepotong saja, karena misalnya gini: uh, mungkin di satu guru eh, saya tidak maksud, eh, saya aktif sekali, tetapi di guru yang lain saya tidak aktif. Misalnya seperti itu, jadi sepenuhnya diri kita dulu, ya. Kalau ingin mengubah orang lain, maka ubah dulu dirimu. Nanti, setelah dirimu berubah, baru kemudian beralih ke orang yang lain. Tetapi prinsip ini, uh, apa namanya, uh, tidak tidak bisa juga kita uh, apa namanya jadikan satu-satunya karena jangan sampai uh, kita menganggap bahwa ah diriku saja tidak mampu kita uh, tidak mampu saya uh, ajak sementara saya mau sudah mengajak orang lain. Tetap kita lakukan ajakan kepada orang lain sembari mengajak diri kita. Kenapa? Karena itu menjadi inspirasi bagi kita. Itu menjadi motivasi bagi kita. Pasti kembalinya ke diri kita. Ah masa saya yang selalu ajak orang baru saya yang tidak uh, melakukannya, kan seperti itu jadi saya kira itu berbarengan ya tetapi intinya kalau kita mau didengar orang lain maka kita harus mendengarkan diri kita dulu seperti itu, sama juga halnya dengan uh, menyuk apa namanya sama juga halnya dengan uh, menyayangi orang lain atau dengan menyayangi diri kita kalau kita mau disayangi oleh orang lain maka sayangi diri kita dulu Ya, sayang diri kita dulu Baru kita sayang orang lain Maka secara otomatis orang lain akan sayang sama kita Saya kira itu ya Yuk, Mohon maaf Waktu sangat terbatas sekali Sekarang sudah menunjukkan uh, Waktu uh, sholat maghrib uh, Semoga Allah SWT Merahmati kita Memberikan kita kekuatan Memberikan kita ilmu Menambahkan ilmu kita Membukakan dada kita Memudahkan segala urusan kita Rabbi Shrohli sabri wayasirli amri milisani yafkuh kauli. Saya kira itu doanya sebagai penutup dari uh, statement closing saya pada petang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan uh, semua yang dapat bergabung dalam Zoom kali ini Semoga kedepannya bisa lagi saling sering seperti ini Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim kegiatan hari ini kita Dan saya selaku moderator Memang maaf apabila ada beberapa. Saya akhiri dengan ucapan Wabilai Tafikul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh